dari idola kesayangan kita. Sebelumnya persahabat ya kita ulas dengan kabar spesial dari ayah kejora. Yang mana ayah kejora mengunggah sebuah postingan video satu jam yang lalu, momen ketika acara tujuh bulanan ya akhirnya yang kita tunggu-tunggu momen spesial tujuh bulanan diposting oleh ayah kejora di akun Instagram pribadinya persahabat ya. Ini momen ketika Lesti kejora Rizky Bilar berjualan rujak, duh cute banget ya mereka, masya Allah. Mudah-mudahan bahagia selalu, sehat selalu, amin ya robbal alamin. Ada kalimat kesan juga yang dituliskan di postingan ini, Jajan rujak dulu, ah kata ayah kejora, ya. Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan. Ada komentar dari Om Kevin Firmansyah. Waduh ayah jajan gak bagi-bagi rujak apa tuh ya Hahaha <tuh> katanya tuh Aduh <tuh> cute banget ya Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Bu Fir Virus Leslar mengatakan di kolom komentar Masya Allah acara 7 bulanan BBL beberapa minggu yang lalu Masya Allah banget ya semakin bangga semakin bahagia Mudah-mudahan Leslar selalu dalam perlindungan Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik untuk ke kabar berikutnya, persahabatnya yang sekedar menginfokan kembali, Bang Win akan mengingatkan bahwa jangan sampai lupa malam hari ini bakal hadir acara konser 25 Tahun Rosa di RCTI. Jangan sampai lupa karena ada idola kesayangan kita, Dede Lesti yang akan menjadi bintang tamu dan akan duet bareng, persahabatnya berkolaborasi bersama Teh Ocha, pastinya. Pecah dan sangat spektakuler. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan. Untuk kabar berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan dari sahabat leslar Taiwan yang meripas kembali unggahan dari Bu Paul. sahabat ya, perhatikan ada sebuah tentunya percakapan pesan dari teknologi dan polisi Lesnar. sahabat ya. Kak Novi disitu mengatakan pasti Bupol lagi nungguin launching hidungnya yang kayak perosotan Kan katanya tuh, duh, dijawab langsung dulu, Bupol Aduh, makin penasaran itu hidung perosotan Katanya tuh persahabat ya, wow, hidungnya aja, tentunya perosotan Masya Allah, persahabat ya, saking glowingnya nih BBL Luar biasa, masya Allah, mudah-mudahan saja persahabat ya selalu diberikan kesehatan Dan pasti warga Konoha makin penasaran dengan hidung yang tentu disebutkan oleh teknopi sahabat ya makin gak sabar mudah-mudahan saja ada tentunya postingan yang diunggah oleh kakak rizky bilar maupun dede lesti kejora selanjutnya di sini ada sebuah kabar persahabat yang mengenai haters yang tentu kena karma persahabat ya diunggah oleh akun lesler underscore perhatikan dulu sebelumnya ada sebuah Uh, komentar: Hukum tabur tuai, gua mau cerita ya. Ini temen gua juga begitu. Dia bilang, "Ih, les nih hamil duluan ya." Gua jawab gini: "Kalau bener les nih hamil duluan, oke, okay, gua terima. Tapi kalau nggak bener, lu bakal hamil duluan dan kaget dong." Pas kemarin nenek gua sakit, dia datang nengok lagi hamil 4 bulan. Katanya tuh, "Wow, <laughs> ini sih karma banget ya." Dan kita lihat juga ke slide berikutnya. Ada komentar ya persahabat ya, yang tentunya kalimatnya Gua punya temen yang sering nyindir Lesti Sekarang malah dia yang hamil duluan Karma Israel ya, sekarang gua cuma bisa ketawa ketiwi aja lihatnya Wow, di sini banyak komentar yang mengetahui persahabatnya Haha, ya bener banget gua nggak munafik katanya tuh persahabat Itulah karma, apa yang kita tabur yaitu yang bakal kita tuai Makanya kudu hati-hati ya, ternyata karma emang tentunya nyata persahabat ya haters akhirnya terkena karmanya sendiri ini sih persahabat ya, buat pelajaran kita semua harus berhati-hati dalam berucap dan melakukan media sosial apalagi sampai memfitnah persahabat ya yuk jaga mulut kita hindari persahabat yang menyakiti hati orang lain ini adalah salah satu contoh yang tentunya tidak baik, persahabat. Ya, hingga di postingan ini pun banyak dibanjiri komentar respon dari para fans. Yang ini dari akun Yeni Yini Hanglina 867 mengatakan, "Ya, kena karmanya, makanya jangan suka ngusilin hidup orang, apalagi yang diusilin dede anak soleha. Kalau udah doa kelar pada tuh, persahabat." Tentunya jangan sampai kita menyakiti hati orang lain, apalagi memfitnah wabah. Ya, belum tahu kebenarannya, kita sudah umbar sini, umbar sana. Itulah tentunya yang menyebabkan kegaduhan, dan ini salah satu contoh wabah. Ya, yang memfitnah dari Allah, dihamil duluan, akhirnya dia sendiri yang kena karmanya. Dan untuk berikutnya ada kabar terbaru yang kita dapatkan dari kakak Rizky Bilar langsung Ini vitamin bahagia karena sore hari ini Ibu Harsiwi Ahmad jengukin BBL ke rumah Wah senyuman dari omanya BBL ya bahagia banget Masya Allah kita turut bahagia juga Alhamdulillah karena tentunya oma BBL ini tulus banget mensupport, mendoakan, mendukung yang terbaik untuk Lesti dan bilang. Dan di sini juga persahabat ya kita mendapatkan info bahwa acara di Indosiar perdana BBL persahabat ya akan dihadirkan tanggal 8 Wah wow, jangan sampai lupa dicatat tanggalnya persahabat ya Tanggal 8 kita akan disuguhkan vitamin bahagia melihat perdana BBL di Indosiar Untuk berikutnya juga perhatikan cintukan vitamin Masya Allah ada dedek di Alhamdulillah sehat ya Berkat dukungan support dari kita semua Dan tentunya kita lihat juga ke unggah berikutnya Ada Bapak Bilar Masya Allah Mudah-mudahan acara dan tentunya Apapun yang dilakukan Berjalan dengan lancar Dimudahkan Serta disukseskan Amin Makin kasar banget ya melihat BBL perdana banget persahabat siar Tanggal 8 bulan Januari 2022